Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tutorial Tentang bagaimana caranya Mentranslate bahasa Tanpa menggunakan Google Translate Mungkin tips ini sangat berguna Bagi kita yang mempunyai paket data Tapi tidak bisa membuka browser sama sekali Dan kita hanya bisa membuka aplikasi sosial media lainnya nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya supaya saya terus semangat untuk upload video yang lebih bermanfaat bagi kita semua langsung saja kita masuk ke whatsapp masuk ke papan klip pertama Jangan lupa tekan tombol ini terlebih dahulu. Nah, di sini banyak pilihan bahasa yang bisa kalian artikan. Nah, di sini kalian bisa memilih bahasa sesuai yang ingin kalian artikan. Saya di sini ingin mencoba menggunakan bahasa Inggris. langsung saja kita tuliskan contohnya nah sangat mudah kan? tidak perlu menunggu waktu yang lama di sini kalian juga bisa merubah bahasa dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya Inggris ke Indonesia Dari Indonesia ke Inggris. Nah, oh, kita coba contohnya. Example oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.